seorang istri tidak boleh tidak boleh marahin suaminya bagaimanapun keadaan suami banyak kekurangannya tetap istri menjadi di posisi yang lembut kasih sayang sebagai wanita kita tidak pernah wanita kasar justru kita menenal wanita yang kasih sayang yang lembut yang semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya dia nasihati dan kalau nasihati jangan di depan orang Nasi juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan? Capek habis macet. Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? ya pasti tidak ada respon. Ayo kamu tidak pernah dengar saya. Ini kamu begini kebun. Ya kamu yang salah. Karena tidak mengambil waktu yang tepat dan dosa memang dosa. Mencacimaki suami dosa. Harus berkata ya Allah, saya tidak akan puas. Masuk surga Sampai Hamba-hambamu Yang ada di neraka Umatku Diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Menizinkan Nabi Muhammad Keluarkan Dari neraka Dia keluarkan Diambil lagi Dikeluarkan Diambil lagi Dikeluarkan Artinya Dari umat Nabi Muhammad Yang masih banyak dosanya Yang masih banyak Kelewatannya sama Rasulullah Yang tidak fantas Memberikan mulia Kepada Rasulullah SAW Dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Sambil kata Malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata Malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam. Saking banyaknya yang dikeluarkan. Tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat tabarruk. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini Mudah-mudahan dengan kita menghatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk Allah mempunyai segala dosa kita Dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari dunia Ada satu Ketika kita selalu memohon kepada Allah Husnul Khatimah. Allahumma inni as'aluka Husnul Khatimah. Memohon kepada Allah Husnul Khatimah. Saitan tidak senang dengan doa ini. Menapa dia tidak senang? Karena kata saitan ketika kita berdoa memohon Husnul Khatimah, ini hamba sudah cerdas, sudah bintar. Menapa? Kerana permohonan memohon husnul khatimah sebenarnya bukan hanya mati dalam keadaan baik. Tapi kita memohon perlindungan Allah supaya syaitan tidak berhasil menggoda kita ketika kita menghadapi sakratul maut.